Serahkan sekadar Dan apa ku menentukan sidang. Aku terima itu Walaupun hati Perdi dan Peranak Hanya ku tahu Tak seorang pun Bisa Memaksakan cinta bagus kalau masih baju di hatinya akan Wahai gunung buta, suara, dendangkan lagu, buntunya tentang cinta, ada irawatan hatiku yang marah, apa tak belum juga? Rupa pagar segalanya padamu, siaplah dirimu. Ini ku serahkan kepadamu untuk menentukan cintanya. Aku terima itu, walaupun hati pedih dan beranak. Salam, bisa mengajak cintaku. Oh, oh.